Halo, teman-teman! Kembali lagi bersama aku. Dan ketiga temanku, kita bakal coba main game judulnya *Ranger from yang free dari Epic Games. Waktu itu, ya, udah pernah aku klaim. Jadi, pertama-tama disuruh bikin karakter dulu, mana yang keren. Ini ada undercut. Oh, kalau head tuh beda warna skin juga. <laughs> Bisa diganti muka. Head-hato aja lah ganteng. Orangnya jangan kumisan yes. hair colornya. <laughs> hair colornya putih aja lah biar keren. Hair color biru skin tone nya paling putih biar mantep. Yang pakai scar kita orangnya baik game modenya apa anjir? standar kan? difficulty normal ajaan. jalan oh, hard gua default nggak kan, ada yang gua rubah? ini nggak ada settingnya? setting apa? langsung main aja lah gua bingung <laughs> setting video display mode fullscreen oke okay, bener brightnessnya bikin oh. oh iya brightness 20 motion blur nya jangan nyalain ah, pusing enam 60 Hz saja ya. Shadow Distance kurangin aja jadi 70 20. Buset. Kalau <laughs> do quality pasti gua low loh. Soalnya shadow itu paling berat di game. Yang lain mah enggak apa-apa Yang penting shadow low. Oke, okay, yuk. Oh. Uh, kenapa lemah banget VGA gua sama shadow? Ada shadow dikit langsung ngelak gitu. Loading. Batu merah tadi ya. Yuk kita speedrun aja. FMB. What can we do shadow when our fails? Tapi sekarang bukan ketika harapan terakhir gagal. That you will harus semua cari tahu. Terima kasih In search of an to the beasts That have generations An was found When the dragon rose into the sky like a phoenix our hero never came home the storm the beast gua be easy karakternya memang setelah atau gimana? belum aku kok ada pilihan karakter harus ada itu harus ada agak NFS slot Wah, gue malah gak ada Saveslot Beda sih Saveslot karakter Eh, gue gak tau itu Ada tiga karakter aja pokoknya Lu pilih salah satu Nah, aku gak ada pilihan ya Oh iya, shadow ini berat banget anjir. Pake medium aja nge-lag -like gue Udah gue duga ini Main ini game Oh, Medium tuh ya, kalau boleh GTX lama. GTX berapa? 100. ratus. ya? sih. Ah, udah lama dong. Coba dah Press X ah, gua lagi web. tutorial. Alloko tutorial lagi. tuh udah kelar. Oh, Alloko selesai. Ya? Ini lagi nyoba-nyobain senjata. Alright. Tutorial. Tuh, setiap gua nembak ngga no, gitu <laughs> Orangnya baru terdampar di sebuah pulau dan baru bangun dapat pedang Tuh oh, ini, ya, nih, wajib low nih, gua kasih saran aja nih, lowin aja Agak ngelaktikin sih gua Oh, mending di lowin aja shadownya Ntar aja, kalo bener-bener ngga -bener bisa Oh, game kayak gini mah, kan? Gue ini ya, gue short distance. Nanti kalau gue nggak responsif, mainnya kalah. Hai, berdagang. Oke, okay, satu buat pakai consumable. hai, hai, hai, hai, kita hai, hai, hai, hai, hai, hai, tadi hai, hai, hai, ini orang apa sih kok kayak seram banget suaranya? Oh. Ini pedagang apa ini? Naikin ke? Ih, kaget. Eh, kaget gua anjir. Oh, okay, kenapa ini? Iblis. Haru huh. suara. Haru bayangin dulu barengnya. Esok main dulu ya. Oh Robis. Oh, my god. Lu lagi tutorial -e. yeah. oh, apa, Bud? Iya. Oh. Udah, enggak apa-apa, tungguin. Jangan bah. duluan duluan kan barengan aja. apa-apa. Kasih dikit kok paling. Ini apa padahal bisa hancur enggak? Yeah, Hah? Dia padahal hancur. Oh. Kok kenapa tadi? Kan Kena queue. Anjay bisa fall Mantep What? Ada musuh yang ini bisa... mirip kayak musuhnya dying like ya? Ini kayak bocil terbang-terbang Eh terbang-terbang lagi Dan teriak Kok bisa minum sih? Oh gue punya health, potion, sialan Ha. Ha. Ha. Kita enggak ada objektifnya jadi eksplor kita. Ini barangannya berapa? Oh my god, mati dong. Yah, mati guys. Ah, dihidupin sama siapa Tunggu ini? Di ya. okay. Ini dia. Memang seharusnya mati orangnya Ricky yang tahu juga Gua gak tutorial tuh Oh bisa charge me juga Oke okay, oke okay. Nice Dia kenapa lu nge-meet Ngomong aja padahal Tadi lagi makan? Sepertinya oh, Ada yang jual buku Anjay Ya <tuh> ada bocil Oh, take it slow. You got hurt real bad. Lepen Lepen aja kamu sakit. <laughs> Ward 13. Oh, dijual adrenalin. Ah. Commander oh, Commander Ford. She's in charge. Cier, oh, semuanya, Ford luar, oh, oh, Commander Ford yang tadi ngelamatin kita, here. guys, yang cewek, tapi kayak tomboy. Entah. Siapa Kak Mark? Oh, punya duit sih yang harus, harus ngebunuh sesuatu. Se se se se. Kata begitu ketebang, kita masih ke Commander. Oke, okay. jadi ini gamenya mirip kayak itu ya? Until dawn Ada pilihan-pilihannya Oh, gue kok Commander Fort. Kan? sama lu Sven. ada nggak? Belum bisa kan kayaknya Oh Gua invite Masuk nggak? Kayaknya <tuh> Si fort masih fort mana si fort hey, oh, si guys kenapa dia pakai left alt kenapa nggak cek? aduh ada-ada aja mana commander cok? Hai. Oh, traveler. Hey Amat orang di sini. Ya. di mana? Nop. Apa yang jelek ya? Habis oh, itu, ada stamina juga ternyata, cuy. Tanggal oh ini kah? Keep walking stranger, bukan? Terus gimana lagi orangnya? Oh ini bener, kayaknya. Hey, it's good to see you on your feet again. Um, welcome to war, Ted. I do what I could to patch you up. Bukan ini, wah bisa keluar nih, tempat ini Yang <laughs> tadi nyeramakan kita wah well, tau gak main tutorial <laughs> <laughs> Pedangnya kita hancur, lu, lu punya pedang gak di auto? Gua bukan pedang, gue palu Palu gue palu <laughs> Lockdown deh. Go lockdown deh. Asy lama ya? Enggak tahu. Untuk oh, free fire. Detak di nyampe mana itu? Tak ke Commander Fort. Disuruh rigs ke ke Reaktor-reaktor di mana? Entah bawah. Cari aja. Ini mau main inventor mode atau campaign? Oke, okay, gua udah nemu atas bawah. <coughs> game story ya apa? beda, campaign itu mainnya survival Kalau story ya story oh, wow. siapa oh. ini? kayak assassin nih, siapa nih? asasin asasin As -as As -as yaudah, ya. masih belum ya hmm. butuh no gua Uh you're not from around here are you? Or ace. You? That right? Well, you found it? Kita ditanya nama malah bilang kita orangnya emang terembang orang kita. So. Ya Jadi jump udah serem banget sebenarnya Well, it makes a lot of noise. Sobatnya tetara ada ngagetin dikit sih. eh setana muncul muncul anjir. Tanya main tutorial. Skip skip. Us, oh, ayo tuh Mayan. Nah. Okay, so Itu lagi like tutorial like ya. Yeah. <laughs> <laughs> huh? oh, I see can Oh 30 oh. menit Udah nih baru disuruh oh. pilih karakter. Duke yang kiri ya. Ariso tengah kan? Iya. shotgun kanan. Eh, why scraper. Yang pakai shotgun scrapper. Berarti gue escortist. Oh. Hmm. Lo Oke. Lu hadirkan Iya. Yeah. Ya, kata aja sama semua ya udah. Ini apa? Midrange combat support. Coach gun, sari repeater pistol, at least scrap headset. Midrange escortist pake pistol-pistol gitu ya. Yeah. Oke, okay, udah dapat. Get up there and start the reactor. Good. Get up there and start the reactor. agak-agak ada kedip-kedipnya ya dup ya kenapa mau bisa eh ntar lupa oi oh iya, berasa ngehack kita rmb atau m gun lmb oke sudah five pas sudah terfive musuhnya <tinyuruh> ajar kayak Resident Evil sih ya. Iya. iya. Mirip ya jadi itu. Katanya kalau mau cepet di situ malah seru mati. Oke oh, gitu. Jangan, jangan lah tapi takut ada yang hilang. baca-baca deh pas gini oleh pas gini si reaktor itu mati itu biasa. tahu. Oh RPM. Ages rohannya lagi mana marah betul dia. aja lo, <tau> Wah, ketemu, -ketemu lagi material pak, pak lagi main ini, story, pasuk kalah. hehehe. <laughs> Game -nya seru juga ini, ternyata. Seru cuma ini apa suka membingungkan gitu loh, kita kemana kemana. Iya, oh, nggak ada itunya aja. Nah kok kok Oh Iya gua kayaknya mati deh barusan Tapi darah gua asal full tadi Kok mati? Soalnya belum I Belum kelar Timeran tapi gua udah kasihin Sebelum kasih gua udah pukul Masa kok mati? Equip ya? Kok bisa ganti baju? Anjir nggak main tutorial <laughs> Hancur, gitu doang. <laughs> <laughs> don't feel bad. We're live and the power's back on. Jis, I call that a win. Hey, where's Fort? Fort di mana? Sometime, yeah. I'll make sure to give you that. Need some help Fartul. out there. Dia punya shop duit. <laughs> si cewek ini. Apa namanya? Luar senjata ya eh. Bukan, bukan. Si Fort di mana? Kalau lagi ke lantai, oh. kan reactor ada di lantai kan? Yang pertama lantai tengah. Ford yang ngapain yang atas Emang Den. gak bisa loncat ya? Ford di atas? Iya, Ford di atas yang tadi Kan tadi lu awal ngomong, kan? Ngapain si Ford? Haga Sama cowok Ini cewek yang rambutnya pendek uh, sure Oh, pas gua mati? Again. Iya, terus pas bangun nih? Gak ada Sudah so, nyari justru Yang tadi sebelum lu so, mi, mi, mi, uh, ke misi reaktor, ngapain lu? Mau masih botak? beda trying to get yourself fast. When there ain't many words left. Aku jarak dekat lagi. Ya Ini bisa mili ya? I Ada nih. Cuma tahu ya. Itu bisa rot Betul juga oh, ya maksudnya tutorial Bisa diupgrade bisa, di bisa ganti ya Apabila sepanjang waktu Dan jika kamu melihat bahan-bahan untuk perjalanan saya Ace punya hmm. <laughs> eh, <laughs> ah, Gitu Suaranya kenceng loh setan. Oh <laughs> Kaya tutorial. Commander Ford, <laughs> <Commander laughs> Ford nama aslinya Alan ternyata guys. Boom. Um. Ui langsung mati. Alan Tapi Ford. Tapi di vlog. Alan the Ford. Blackbalnya Alan the Ford. Dragonheart, Heart Can be used rapidly restores health. Limited number of use before it's depleted. Oke. Okay. Dapat alat healing guys. Eh <laughs> beri. Dapat peluru di mana? Great sure, work with the time. reactor, friends. <laughs> bunamu kan suka ber tutorial ya deh mus deh bunamu suka ada sih harusnya tapi ah, Gak uh, ada atau sih tadi gue belum masuk mm -hmm. gua dapat sih anjir peluru gua lima belas yee gagal wah wah wow. oh bisa ke bisa kena temennya sendiri rupanya kepala pokoknya kepala aja vent aragami lu masih ada kan vent kaget coy oh, mau main lagi Oh, udah, uh, ya, Oh udah, dapat buru! Kecil sih itu game-nya sih. Kecil sih. udah, aja udah, ya, udah, Random. Mm -hmm. Gua, Findi. Apa nih gitu doang? Oh Maman. ya? bertiga ya? Mm -mm. Oh, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, well. well. Look who's ya terserah. Well, stranger, you are a Udah tua sih. Makasih. Coba. Coba bacain dong toh tutorial cara make milik gimana. Gue pakai weapon. Gue mau pakai weapon uh, milik. Agar. Uh, tingkat mana aja langsung tekan kiri. <laughs> Langsung ke melek, otomatis Gue ga bisa ganti weapon ke milih, gua dapetnya dulunya Dapet tiga, tapi gua gun satu milih, tapi ga bisa ganti milih Abisnya diganti, <tutuh> uh, langsung kepake uh, Kalo lu tekan kiri di mouse, langsung, langsung, ke langsung ke kepake meleknya <tutuh> Oh yeah. Jadi may play the old fool But his judgment is rarely off the mark Jadi kalo misalnya, waste pistol lu cuma tertemah kalo misalnya M dulu ya I'm willing Oke okay, oke. Okay. Yang gue bingung nih, ada ada pedagang loh, jadi harus beli beli. Gue nggak suka. Aku pengen langsung jadi. <laughs> jadi anestol. <uninstall. laughs> oh iya ternyata duit. Kalau klik kiri tanpa di M, milih. Kalau misalnya di M, tembak. IC IC Ini ngapain ya? Kayaknya lu suruh terus ke depan nih. Wah, yang gede banget badannya. Ini ah, bukan ekspresi gede-gede tak. Ah, nggak bisa. Ah, kena. Ah, kena. kena. kena. Darahnya nggak nambah Ntar, Rix di mana? Rix, gua lupa lagi. Apa gede juga tak? Rix. Ya Wah, jarak dekat emang susah anjir Salah gua di oh, begini. Uh. Ah, kabur-kaburan ini. Shotgun bukan harus yang 1 hit Tau wow. kayak dua kali, kalau yang gede, lima 50 kali tadi Semuanya yang gede? gua tinggal ah, hey, gede banget larinya ah, thanks juga kasih banget. Wih, objektif sukses Upgrading gosan armor Riggs itu buat upgrade, berarti dia blacksmith ya Oke, okay, sip <laughs> Upgrade kaya? <laughs> oh kalau kepala, damage nya gede cuy Iyalah, dimana-mana juga anjir no Oh hey, enggak. Wajib upgrade ternyata cuy ada suara anak kecil, bukan? Oh, anak <laughs> kecil. Nah, cek deh. Oh, dikasih armor kita. Dapat baju armor, atau skin ah, ini, tahu? jarak jauh juga bisa, oke. Jadi yeah, keren. <laughs> We'd all be long gone if Ford didn't run a tight ship. She keeps this place going and helps folks like you. Oh, the <laughs> over there will help you out with a for a But, uh, a Business talk. You know she's not much for chat mm -hmm. beyond her work. Kok, mukanya oh, serik Rix mirip kayak siapa ya? Kayak pernah lihat gitu Artis <laughs> Terus kemana? waktu Ini mencabek So, you're the stray Ford was talking about <laughs> Said we should get you equipped for the city oh Doesn't make sense to me Giving away good parts for nothing root is enough for our commander though udah senes banget sama kita guys. And we're having words. I'm, I'm the engineer. Oh, bahasa Inggris. The engineer. I'm not some scrap peddler. Got it? I don't upgrade trash. Got it. Udah gitu See what we're dealing with here. argumen sama cewek guys udah. Oke, naja cepat-cepat. That's all you get for now. Yeah. Get me more components and I'll make more for yep yeah, yeah. so, kita harus bayar sama orang. Weapon mod. Oke, okay, ada meternya full. Weapon mod ya. Start. Gua dapat. Oke. Okay. Apa? Return to Commander for Oke. Okay. Oh bisa kidal ya mungkin. Nah bisa kidal bang. Nih, gimana? Tekan, tekan kanan, terus tekan shift. Oh iya dong. Tapi siapa yang kidal? Kidal. Terima kasih suara ya semua. Nah, good to see you more more equipped. Riggs and McCabe <laughs> do good work. I hope this will be box, wih, mantap. Baik banget guys fort kita dikasih banyak banyak equipment sama yang gratis. Gave me this key years ago. He said we should only use it when there's no other choice. Well, Anjig, gaget ku. Wah, mesti stop. Tiba-tiba di belakang us, spawn it yeah, it ya. gua sound dia Gua lagi nge-sniper nge gitu. Dari mm -hmm. setahun ada suaranya Enggak, the tiba-tiba pas gua dipukul langsung bersuara Udik Datlucky pake dimana? Apa? Badlucky? Datla Di bawah main room Oh Datla, yang, yang dari si fort tuh turun Terus ruangan yang selanjutnya tuh yang ada gede Rig. Situ kontrol panel Oh, Enggak ada sih. Yes. Tahu, tahu, tahu. Cewek, scrap, scrap buat apa scrap? Gue banyak banget scrap. Buat gua tahu. Kan lu scraper. Iya, <laughs> tapi nggak apa. Scrap buat apa? Kono, uh, buat no, no, scraper. <laughs> gak ada akses. Katanya, gimana caranya? Hmm, colokin dulu loh. kuncinya, terus pilih yang satu ya. Colok kemana aja ini? <laughs> eh, ya, maksudnya? Yang yang ruangan ini kan dari C4 tuh ke bawah lantai bawahnya tuh. Heeh, yang gede. Ya banyak komputer. Mm. Mm -hmm. Kan di tengah-tengahnya ada dia komputer satu sama sebelahnya ada buat kunci, oh, buat yeah, masukin kunci. ya. Iya. Tadi enggak jadi enggak bisa di-track anjir. Oke, okay. eh. itu join tuh. Basis Fendi udah tuh. Join siapa? Join gue lah. Kenapa dong, gue enggak tahu. Enggak ada tuh join main menu, join game pas duit 30 menit 28 detik sih, eh 22 menit ini ga cutscene terus gitu kan oh ini ada tapi ga kepe dirimu gila apa nih batu apa nih batu apa nih guys I, I... wih batu apa, apa it, ini merah-merah ada -merah. efeknya itu hijau kelihatan berat anjir red eye kelihatan ini the red eye katanya might <laughs> be eh, our only door to the outside world now you want to get out of here scrap itu buat bikin my grandfather was the commander before ada itu buat ini lu juga bukan tutorial dulu tuh <laughs> di sini saya enggak ya aku apa tuh, lu baca itu enggak ada yang di discord gitu <laughs> <laughs> So there. I uh, di... There's a room Ayo. just outside the all his notes hint to I know this all Enggak uh, uh, ada, enggak ada you. fungsinya. Udah yuk. Gua udah loading nih. Eh dan gua loading mulu dah nggak beres-beres error banget like udah jual tadi gua nge spam kayaknya menyeret nih Bayar sekarang nih this season is now joinable nice nice tatar gua rubah lu ke offline lu publik sekarang gua keluar game nya dulu nih ini udah nih coba join sekarang ntar ya? gue baru keluar game. Shift F 3 join ada nggak? Yes. Cara ganti itu gimana? Baju kita dapat sesuatu gue ini, banyak banget. Dapat? Nice dapat. Stalker. Tekan C. Gak ada tapi dice di C. dice di juga. Ada ada. Lu tekan bajunya. Nanti ada bajunya banyak tuh pilihannya. Kaga nah, cuma 1 deh gue Dua malah Adventure Tunic yang pertama banget sama yang dapat dari si Rig nah, Lalu emang gata Torik Cuma gue ngolong dulu Kaga <laughs> nah, gue ganti baju kok Gue ganti yang ringan gue Shift F3 oh, ko, itu ya? itu masuk Ini gue masuk Ini oh. baju gue ringan jadi cepat gerakannya Kok mau muncul sih Shift F3 nya Harus ke menu dulu Dwi ya Iya coba ke menu dulu ya di main menu, menu ada tulisan join game sih. Oh, Ayo udah kita gitu aja tuh. Itu lu ngapain, Toti? No session lu tapi craft tuh buat update weapon dong. Caranya gimana? Ada di duit ternyata lu. Ada ketemu connecting. Enggak ada. Oh, ada. Eh, cara update weapon nanti ke, ke toko. Krik, ke krik. Ke rig, caranya buat takar dulu. Lu lu, lu, mau, lu bisa pakai melee gimana tadi? Ini, kiri doang. Kan kiri. Kalo mau kidal, tekan kanan, oh. tekan shift Nah, udah ketemu teman-teman aku guys Ini siapa cewek? Tukan gua Nek, Duki eh. Gua block Eh, Fandifyer Fandifyer, cok Ya udah iya Mana sih pedagangnya? Adir Fandifyer <tik> cowok, tapi lu serang gua Mereka darus lu kurang? Enggak, enggak ngurang. Ayo sini. Kok ditembak kurang, kok di... Pegangin batunya ini. Coba Entar, ya. pedagangnya mana Ngurang nggak Enggak kan? Enggak. Mele emang enggak lah. Bajing yang coba, <laughs> di puncet dulu. Ayo, raba batunya. Raba. Di raba-raba. Untung batunya. Survival mode is unavailable. ah Ini kok travelnya, gue milih dulu. Kok ada militer aku? Survival mode Kemudian tuh, world settingnya, campaign atau adventure, bentar yeah. Adventure lah ya Anjay Kita mau campaign dulu nyobain bertarung ini seperti apa Yang story yang mana sih? Yang kanan, adventure Enggak tuh teh Buka, huh? Buka. Arater Yaudu kita ganteng banget guys Yang kiri Eh? Ya udah apa aja yang penting main dulu Jangan dulu penasaran Udah Entry browsing, ada browsing, browsing. Oke okay. From the action Game Mode Story Salah jalan guys, sini dulu dulu Lo pengen upgrade apa, yuk Pengen beli weapon, upgrade weapon. Iya, eh, senjata kagak itu oh, malah pas uh, ada laptop. Hey, Ini kalau banjir banjir jual banjir Ini banjir banjir banjir jual banjir banjir banjir scrap banjir banjir banjir banjir banjir banjir banjir banjir banjir banjir banjir banjir banjir banjir banjir Hei there friend, Name's ini. If you're looking for a fix oh, yeah. uh, oh, cewek yeah. you... Ada sabar boleh ngomong dia, di-skip Coba oh, si Bapak hitam, Dia jual apa? Jangan ngomong hitam dong. Oh dia jual itu apa? Opposition health dan night lion consumable consumable sama amo. Amo dia jual juga. Eh. Ini toh. Ini oh, ya? Hitam parah ya. Ini siapa? Apa sih di entrak? Amo oh, bok. Eh, gue bingung apa ya. Emang gak ada di Google. 10 not trace. Anggapin, gue bukan jawab. Ini toh. Ini iya patah-patah ya iya patah-patah gara-gara bayangan ya pas bayangannya gua low langsung hilang. Oh iya yaudah gua low dulu bentar tuh lu jangan-jangan jangan ada yang di game, -game menu dong masuk <coughs> enggak ga yang menu oh ini sih ini A si Fendi lagi di menu oh bentar ya <laughs> teksturnya kita high aja biar mantep. Nice, go Ini mah, bukan itu cok. Ya weapon I disini Apa? Yo. Armor Bini disini sini ngomong apa? Life, life, life Nah, nah Oh, gelo Langsung, langsung Langsung, Nih, ini armor Tadi koden, oh, man Ya, mau help, wey, semuanya ke batu ya ada yuk Ayo Gimana, Evan? Udah, masih patah-patah nggak? -patah, Coba, Coba Rata kiri aja Ya, lo suruh gua ngecek patah-patah tapi lo diem anjir, idiot. Bukan lagi bukan. Bukan patah-patah -pata internetnya Siapa saya internetnya. Nggak ya, ya, biar iya, iya, patah iya, iya, iya, ini ini, iya, iya, iya, iya, Keren iya, Keren, ini iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, belum iya, hmm. iya, ya. Udah, Menurut Presiden Avil, game game Kenapa game-game bagus itu cuma 3 gitu ya Kenapa nggak 7-8 hmm. gitu, 8 aja tuh kayaknya Lanjut 8 ya. Tama, langsung hari ini oh, juga 8 Kalau 8 kan jadi gampang bener, gil Bisa, betul, gak? bisa bayar nggak? Bisa Bisa <laughs> Mana <laughs> Aristo? Hei hei Ini ada kena aja? anjir Coba tembak Aristo Ini apaan? Loot? Jangan dulu Eh, hey, baca dulu, baca dulu Ayo. Aku sekarat, tidak ada jalan atau itu Jual dulu nih pesan, mending input, oke. Nadin siapa Nadin? Itu menteri. Nadine. Oh Bro, Nadim anjing itu, tolong. Oh Nadin. Okay. <laughs> toh, toh, coba nge efet toh? Ah, ah, efet nerok. Apa Draw nih? Oh gini. Baju, oh, eh dapat baju main. di sini ya. Oh kok satu <laughs> ambil dapet. semuanya dapat, nice. Oh, semuanya dapat. <laughs> Tapi kayak material nggak, nggak termasuk deh. Nggak mati ya sih. Oh bisa nge-selading? Mungkin tutorial eh atau sabaran jangan buru, -buru. Gue. Sabar <tuk> anjir nembak kan yang kemana Ketapaan? hell? Dia kena kamu sih monsternya kedap pendip? Gua oh, milih aja dulu kedap <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Lu tuh yang kedap Nggak sih, Fendi lancar nih gue gerakannya si Arisa Walaah Tadi elu tau yang itu tau Ada suara monster di sini mana? Oh itu Ih Ya iyalah Tiba-tiba gue What the Anjir Tiba-tiba mati, eh hilang Aneh Kok lu udah pada jauh? kediaman doang santai Iya dong. Cek tuh yang merah-merah berarti. Gelan. Kita masih cari jalan. Bertepuk live enggak usah live aja toh. Cukup cuma pengen tahu doang. jangan gua deh yang live ya. Iya, karena dia yang penting gua pengen tahu doang gimana. <laughs> Goblok. <laughs> Tidak biasa Sini dek, sini dek Itu apaan aja di bawah? Musuh Itu musuh ini baru itu Archer Eh hey, sumpah gua ga bisa bunuh Tuh apapun semuanya Semuanya ga bisa gua tembak Dia darahnya tebal amat itu Oh dia lagin sih darahnya Darahnya pernah lagi aja Eh hey, ini monster Gak mati-mati Itu tebal tau yang terang Tau oh, wow. cuma Semuanya keda di diunggu Aja lah caranya apa? Ya iyalah, udah mati aja Big big, ini mati-mati udah Big, Udah lawan Yah Ilang Sialan Di atas di atas di atas di atas atur di kita kita sekarang tuh Di sebelah gua Oh ada waktunya juga kok heal, eh nge-revive duit, duit, gua gak bisa bunuh apa-apa duit, Ini hostnya coba ganti dah Kok parah banget gua gak bisa dah Ini gua juga ada Loh temong lu coba Yaudah sok ales sok omong Gimana lagi, berarti langsung kita ya. Yeah, main menu lagi, ya aku post stream dulu, guys. Oke, okay, guys, jadi ternyata ganti host juga pindah map, jadi tiba ngerti mapnya kenapa berubah Ini... ya? Aneh banget, tapi maksudnya susah loh. Unik sih, Fendi yang nge-host, ngelag like ya, gue. <coughs> Nggak, sih si suruh udah nyampe mana, story Oh ya tadi dia jalan-jalan dulu ya, ya? dari awal Ini campaign ad atau adventure? Campaign? Kayaknya yang lu adventure deh ya? Campaign gue tadi Ayo, ribut. Oh, ya. Maksudnya, eh nggak masalah kalo bener campaign apa masih di awal? oh sh** itu besok aja And gun ammo ya, ada nih? gedung nih iron material bareng-bareng buatnya -bareng, ngambil iron, dapat juga iron Ini masuk ke gedung cuy CK kan ini dalamnya ada apa? Ada mayat. Kentek, kentek. Oh. Oh, tekan teh cuy. Dapat skill. Aduh, kenapa tuh gua? Itu, itu nge-spawn tiba-tiba depan gua. Ya ampun akan... banget. Awas, awas. Di lantai dua gua <laughs> malah nah, lari sih. Ini emang gak spitteran ini Long tuh masih siapa sih? Long gun gua ah. Berarti kayaknya yang optainya rebel warna kuning, yang gak bisa dioptainya warna merah mm -mm. Checkpoint. Checkpoint, jalan checkpoint, checkpoint, checkpoint Mana jalannya? Or, travel Kok travel? kemau pesan juga ini ya kayak bener kayak gini kok memang enak banget ya. Gua fan lu aja fan ya host fan biar storynya dari awal lagi coba gua aja. Iya. Yeah. Gua aja, lu jadi mido. Kan kan lu kangen ngelag -like tuh si Aristodilo. Ya udah coba aja ya. Gak, itu dia ngejar siapa? ih musuh guys. hehehe yaudah betara kita ganti host lagi guys oke okay, guys kita lanjut decode lagi ternyata eee uh, map-map itu jet-rated ya beda-beda yang paling ini daya, kaget gua tiap <s> host <Shift> beda-beda ternyata aneh banget apa-apa oh, kita lanjut <sutters> yeah, yeah. aja eh ada lagi di bawah wuih Fai, semeru kayak masih ada efek banget sih. Komplean dong, gua nggak bunuh apa-apain. Nggak lagi like emang? Nggak, gua, gua di belakang kalian. Kenapa? Ini siapa dem? Nggak lagi, like, foto <tuk> main bincang-reng, dah. Iya, yeah, nah, ini bercanda. Ini sama nggak sih? Eh beda, tetap. Tadek, beda. Apa? Mirip beda semua. Eh, bener ini? Tidak. Gak tau ini awal-awal yang buah, buah. ini Tadi di bawah ada sesuatu Itu uh. oh, ada yang gede tadi. Ada yang apa? gede, ada yang gede itu tembak, tembak lah Tembak lah Really? Tadi udah tinggal harus mundur Eh, terus Kira- Wah, kira sih ini oh, gak oh. Wajib bos oh, bakal lu Jangan lupa event, tawaran oh. event Just Passi. Nah. Dah hati. Aneh banget ini. Force ngetik banget cuy. Enggak masalah. Wah, damage-nya gua jauh dikit langsung sedikit damage. -nya. Oh, namanya juga shotgun. Eh, kalau peluru barengan enggak? Dapat enggak? kayaknya. Enggak hmm, kayaknya. Oh, nah, ya beda ini ada peluru nih dekat gua. Eh, nah, sini. Kalau oh, yang merah, uh, kalau misalnya apa? ada yang warna merah berarti oh, kita enggak bisa kan ambil sih harusnya. Ini ada yang merah nih atau apa ya? Berarti kita. nih. Tuh, bener kan? longgan amok. Kalau ada warna... cahayanya warna merah, kita enggak bisa oh, itu di, di ambil. Itu dia diambil sama siapa? Oh, Oh, itu merah gara-gara itu beda jenis peluru. Punya lo udah penuh soalnya. Wah, wow, punya long gun, anjir. Long tuh shotgun bukan? What? Eh, gue tak kira. <laughs> gue soft, guys. Anu rival. Enggak, uh, senjata primary lo itu namanya long gun. Eh, ngakak. <tuh> salah. Aduh, deh paket aja. Sapa alkor juga dikit-dikit, guys. Bisa dikit-dikit. Kalau misalnya kamu, gua dapat kamu juga sih. gara ada tadi tadi ya. <laughs> <laughs> Coba ntar cari kamu. Buat pribadi, kalau hmm. itu, kamu, kamu pribadi. Kalau te kalo gua... Checkpoint ini. Kayaknya. School tuh emang emang map-nya ya. Kayak ya, kayak difficulty 1 gitu ya kayaknya. Saya selalu di bawah, nggak pernah gerak school Strong and durable yep. hard to believe they once had meals. Just turning this stuff. Apa tuh turning? I don't know. Gua mau buka lebar. Oh, udah malam. Gak bisa pakai itu ya, L apa? Flashlight. Loh, Dulu 20 kan. Ya, habisnya tembak Wuih... Wah... Restoring... Sepawin Trepenis Amo At the cost, of Hah? Step away, stranger ini di sini tapi. Kan cek koin Untuk Hunter, eh, Hunter Key Coba duduk dulu, dulu tuh, kita cek destinasi Mau kemana? Cek dulu justru makanya Reveal ke... Return untuk warna 13 atau... Oh ini dungeon kayaknya Pilihannya life dungeon katanya yeah. Dungeon kayaknya ini Enggak tahu ya, coba. Eh, upgrade whip. Kirin gua aura. Astaga, lu ngapain sih? Tahu bullet ini. Ih, bandar. Oh, itu gede. Uh, <tuh> um, hampir aja. <tuh> gede. Eh. <tuh> Capek <tuh> <tuh. tuh> enggak longgan amok. Dap. Eh tapi enggak tahu sih. Aduh ya. gue. <coughs> Mau bot dapat lagi. Eh, hey, root root root root root. <laughs> di bawah ada root root. Lah, pada nah, di sini dong si teman. <coughs> Dan din benar ini. Ini ada longan amon nih. For... Thank you. <coughs> ini. Ini dia ya, Ampun. Gila Arose, ya. Loh, kok pelurunya penuh nih. <coughs> Right point tuh, atau mati snack ya? Eh, stop apa? Iya. Oh ada, ada ini. Atrik. Ada Rani jauh. Oh kok yang ngodak-ngodak tadi. Oh yang merah-merah tuh. Asik. Di tengah-tengah dia posisinya siap banget. Tadi gue juga kena tuh. Adih, oh. Tuh, tuh Rani jauh. Tuh, tuh, tuh. Ini oh. ya. Terus gimana? Eh, hey, mau dikenain. In. Kenapa ini? Portalung. Oh, Ada musuh sini tadi gua lihat. <coughs> itu kan. Ha. Ih. Pantut Wuuuuh Terus ya guys Tapi seru Seru sih, seru sih ini Eh bentar nih, sambil Tolong Scraper nih Dia ambil doang Scraper nih of Knowledge Vigor apa nih eh Ehh Laget gua <laughs> granat Lupa dia Kalo <laughs> oh, misalnya nge-refer tuh kita datuin suatu.. ngilangin suatu gak sih? Item enggak? Itu yang.. yang buat nge-heal Yang Dragon Heart itu ya? Dragon Eye Dragon Heart Tuh dulu si salah satu dong Gak dua tapi awalnya ada tiga nggak bisa mati banyaknya. -banyak. Antasandra gak ada aku makanya aku penasaran. Kalau misalnya nggak terbatakan, mending arung di daunnya kalian. Get out. <tip> <tip> mati, ya? Muldak, Muldak Infect Gw infected Yuk, ripennya sama dulu Nah Dapet demo Udah yuk, lanjut lagi Dari mana? Sini ga sih? Nggak ya? dari bukan dari belakang, kan, Ini apa bisa dibuka, cuy? Oh nggak, nggak bisa Eh! Eh, dari mana? Bisa, bisa, bisa, bisa. Ini toh? Oh trip, oh trip main itu trip main depan oh kan? Itu gimana itu nya? Oh tidak oh, tahu gimana ya. Oh ini ini trip. Baru gue mau left out anjir. Ada <laughs> <laughs> apa sih ini? Awal hati hati ada <coughs> bom. Sini banyak bom. Baru gue mau left out tadi dia tembak. Ada apa nih? Cari, kayaknya sesuatu deh. Itu kan hunting pistol, Hunting hmm. pistol. dulu waiting for all ya. player, shooting ya. pistol. Oh iya, jam seratus lima. anjir. Magazine-nya cuma satu, cowok. Dragon dia Oh, <laughs> nya cuma satu, kayak tembak gitu. Oh, yeah. gak bisa back ini. Udah, oh ya tadi oh, ya, armornya kusus ya ini. Tadi armor yang tadi lo dapet ya all oh, itu bagus loh lebih tinggi daripada orang yang dikasih grid chap, girk, drick, apa namanya? Nanti deh. Tapi nya enggak yeah. armor sama, sa sa armor sama uh, apa? sepatunya bagus. <GASP> <GASP> udah kayaknya udah di sini <GASP> daninnya. saya pot lagi, pantau ya? kemana Entar saya ngelab dulu. Ini meme mana Bapak check ya? Ya udahlah. Oke ada suara. Bingung kemana sih? Uh. Oh. dungeon berarti ini. Itu belakang kita ada monster. Alam. Nih duduk. Abangnya ranglek duduk. cuma bingungnya ini buat ngehil temen cuma bawa tiga emang bisa dapetin lagi beli kayaknya emang mau nggak bisa susah sih beli itu ada yang jual kali <tuk> Cuma <tuk> tadi <tuk> pedagang banyak di belakang Tuh, oh. ntar cek map lagi mana belum ekspo, bagian bawah <tuk> belum ekspo semua aja tuh. Ini tadi kan yang pintu tutup kayaknya mungkin ada lagi jalan lagi kali jadi ditem aja. ditembak kayaknya bisa gak ya? Ini ya, di kiri kita ada sesuatu nih Masih belum kebuka Masih gelap Sejarahnya Ah! Apa nyerang gua dulu? Bukannya dukung? kabur Anu strapper Itu bukannya kabur lagi yang tau Wah, oh, tuh kira-kira nyerang diri sih Kok bisa salah ngira nyerang, nyerang orang sih? Ih Udah, mati Trade lagi Oh? Pamplah, pamplah Kiri, kiri, kiri Tuhan gitu, jelek Yang... Satu peluru ini Tidak oh ya, kita coba mulu Tau kan tau Wow Handgun. Eh cuy, kok oh, pada cepet-cepet banget Eh Ya ga cepet lo, jangan di main Lo aja ga gerak toh, dari tadi tadi, map Nah ini apa ya? Yeah, the... Iya, itu Takpoin itu Udah gitu habis kira-kira ya, kita ga abis, anjir atau aku pakai adrenalin coba oh. ini ya. jadi apa oh jadi kencang eh. ini tembak sini kita nggak tahu kemana ini bingung <coughs> kan <maaf> ya. <laughs> apa emang harus dungeon per dungeon nih mainnya entah ya guys goyang atau itu jangkem ini ngapain <coughs> <coughs> <coughs> Gede kita suruh ke suruh ke tower tuh mungkin awal-awal loh. Ini enggak. Tapi mapnya belum kebuka, gak ada orang di sini. Wah, ini lagi. Beda berarti dungeon baru. Oi, checkpoint oh, dulu. tadi dari sini gitu. Isi darah ini, isi darah. dulu. Isi darah lo padahal gak ada darah. Entar isi ammo, Di sini gratis. Beat kiss ogre. Lihat. Nah, kan? Oh iya. Ben. Yah, yuk Awas, oh, ada yang bom di atui Taruh, cepet Eh, kalau mati Rupi. jangan langsung ditinggalin musuhnya Luarin sesuatu luar. aja Siapa yang ninggalin, Thor? Oh Itu tadi gue di belakang Ada yang ninggalin Hmm, aneh sih. Oh. Ya. Run away. Sorobot. Tren koin, Ini kayak udah. Mau ngulang ya? Kalau jadi. Tapi masih dapat loot. why not. Oh, sorry. Oh, ini ada tutup. jalan ya? tutup, tutup Oh, bisa, Eh, ya? oh, kebala, si Kepalanya mana sih? Ada <laughs> Engga, belum kebala Bukan Ya Eh, kepala. Nah, ada bos kan? Ada eh, bos tuh, Di belakang! Di belakang! <tuk> oh, Wtf? Eh? eh. <tuk> kepala! Kepala! Pakai okay. Q Gila... Matanya nyala semua Apa toh, Arti? Ini apa? Ada... ada pakai mod kan? Cet F nih kan? Anjir paketnya senjata cep topan. Oh paketnya. Okay, oh, wow, wow, wow. oh oh. pas lagi kayak gitu di hindari aja. Di rock ini ro kayak gini hancur-hancurin nih. Ini kenapa orang gobat-batob gini sih? Direfuel lagi anjir. Oh bleed mau bleeding kayaknya. barang-barang kenapa tuh batok ya? Hmm. ada yang tahu? ah gue gue gue mau mati ah dan ceplok ceplok kita disihir. pan oh, itu tuh, tuh bangkai. lu oh, tuh, tuh tuh di kiri kiri di kiri. Di kiri. atau gue pot ganin aja deh. ya dupin lo dulu, dupin dupin dupin Gimana sih kita ngilangin, ayo eh, hidupin Hah? What the fuck? Hahaha <laughs> <laughs> Eh uh, kak yeah. dong You are there. Spawn dimana kita Oh checkpoint Ini mau keluar mau gimana? No. Mau lawan lagi? No. Sama dong so Lugin noob huh? Eh <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Hah ini musuhnya ngulang lagi? <laughs> Ayo cek coin dulu Hmm aneh Terus kalau misalnya musuh yang lain berarti root neng Semua Kaket oh, Yang lah tadi lah lah. udah Mereka bener lah. mati <coughs> Harusnya mah Itu jangan ada yang mati dulu Siapa juga yang berencana mati toh <laughs> Nggak sih, itu boxnya udah kebuka duluan, jadi udah ambil Blue prot itu apa ya? Ini gitu yang tadi yang summon kayak gitu kan Summon bossnya Itu gue apaan? ZF? Langsung oh. aja kepencet Sang ngeheal ya? Heal heal Blue Power heal Oh, okay, jangan yeah. dipukul Baru gue mau. <laughs> Bentar ya Rat. Jangan. Hati-hati jangan sampai bleeding. Mati. Ayo rutrot, rot. Ini rutrot. rot. Lah orang kenapa tembak-tembak mulu sih? heran dah. Infected katanya. Jangan jangan jangan jangan, jangan geleng apanya? Jangan injek airnya. Oh jangan injek airnya. Dari gua, biar airnya tambah parah <tip glas>. kayak dari situ Hehehe, <batoexe>, batau batoex, gitu ya, batau ya, gitu air Jangan kelaman di air Atau duit ya, terus gimana nih misal at air Ternyata ga mau ke duit Perberapa batuk batu sih? Batuk. Kagak gua enggak batuk. Gua sehat. Banyakkan main air lu. Kan main HP. Ih. Lu eh. kan go, go, mau nengok sama Moko batuk dulu anjir, enggak bisa. Turut-turutnya, jangan jangan lu jangan lu hancurin. Tempatin di Jangan. Boleh capek ngacur itu, gua betul. Tapi anjir, ampun, gue eh kabur ya. Ya, ya datang, datang. Hai, hai, hai, hai, hai, Anjir hai, hai, hai, hai, Tak ini kenapa gua gak bisa gerak nih jangan tuh dulu oh internet gua cuy oh my god wah nah, ya, ya. bisa jalan gak? Uh, uh, uh, uh. mati kita Kayaknya bukan air. Betah ya? Gue parah nih entar Kan lu sendiri yang bilang kok malam mas udah parah. Gak beli nggak ngajar mantep. Oh dari, dari ledakan itu Posesial tuh kok infection? Oh infection dari ledakannya? Oh. Oh, wah, wow, benar nih mainnya. Ini gedrakku. Oh, <tip> <tip> oh my Hehehehe <kungan> Parah banget Itu dimana Terima kasih. jangan lu itu, itu basing racun Nah udah udah bener Ada suara, ga enak Berarti kita straight run Wah Toss Gun parah bro, harus tetep banget Oh gitu ya toh, kira shotgun bisa dikekar ke sniper Ya toh Iya, kirain <lipun> <lipun> Wah banyak tiba-tiba, aduh Dari mana? datangnya? Jawabnya ada di ujung langit Eh, oh, si akhir, akhir, Acher, bau, bau. kok ada Archer, Archer namanya Archer Tuh, dia bobo Kok ada Archer? Oh itu iya, bewa Ayo Itu bukan yeah. bosnya jadi bossnya Shroke, Shroke, itu tuh asal Oh, saya tembak tadi Ouch eh. Awas oh, guys jangan bertemu. Eh game. Eh eh apa to? Rot Ngomong rot kok. Rot Tut Habis <coughs> kayaknya. Nah. Beres, ada, ada sepoin di ujung. Oh ini kunci. Eh, nggak ada kunci. Wih, ada pintu cahaya. Route-routenya hilang. Ah oh, kok, kok jadi ngerakusnya okay, sih? Oke, udah beres. Bossnya. Ini jalan keluar ini. curiga. Aneh banget. Cahaya ini. <laughs> Tapi temporaknya masih ada loh. Eh tadi. Temporaknya emang ada banget ya di tiap map juga. Oh. Kaya dificultinessnya deh. Bukan matangin, perhatiin. Ini tambah dalam dan jenih. Eh taruh teratnya. Kirain kita keluar pintu. Sama. Udah senang pada gue uncor. keluar kali. Oh, dah ya. Anjir. What? Itu archer. Oh, route pindah ke sini kan. Chat, gant, chat, gant, chat, gant. Oh, ini mau benerin nih. Aw. Mana sih kalian? Dijung, dijung. Oh oh oh oh, oh sakit ya? itu itu oh, bosnya itu hei tolong dong tolong dong ntar ya. cuma dapet mau oh, lari lari lari lari lari, nafrat, ya, Tuh. depan gua nih, hilang lagi hilang, tutup sana, belakang sana, ouch, ouch, ouch sakit banget, pala pala pala pala gue heal dulu ah sh** nggak mati kak ntar ntar oh kiri kiri gue itu ada di satu orang orangnya satu orang sini ouch oh, terbahaya gue aja gue aja belakang belakang tuh bang. ya belakang hey, jangan jangan jangan jangan mencar mencar anj** tuh tuh tinggal lu tuh Susah banget, awas, awas, <imitir> oh. Oh. <imitir> <imitir> <mampus. imitir> <m> <imitir> oh, oh, oh, oh, oh, lode. oh, oh, oh, oh, oh, wow. oh, awas, awas, awas, awas, awas, awas, awas, awas, awas, awas, awas, awas, Oh awas, awas, awas, awas, awas, awas, oh, Oti, Oti, Oti kabur. Eh, dikir, dikir, dikir dulu. Ini gimana? Secara hidupin? Ah, Jawa, Oti, Jawa, Oti, jangan Oti, jangan, ulti, jangan ulti. Kabur, Buru, Kabur, Tau, Kabur, Kabur, Kabur, Kabur, ya. Ah, Gua masih ada setengah, santai. Tunggu, tunggu dia ulti, dia ulti, ulti, ulti, ulti, ulti, ulti, apa ulti, ulti dia ulti Ti, Dewo, Ti, Dewo, Ti, Dewo, Ti, Dewo, Ti, itu kelihatan anjir gerak geriknya. Gue udah bilang dia out lo bilang nggak apa-apa habisnya mati. hmm, mati di depan gue itu dia Habis melawan bos ini udah anjir, sebel. Susah juga menantang. Ganti ke blok Oboh, man, <tuk> Banyakan Banyakan oh puluh sembilan, belum baik, sembilan, dua Namanya, namanya dua puluh dia dia puluh kepalanya ada puluh sembilan, dua Iya Uti, Out! Wow, wow. Gila darah habis, isi, isi dulu, isi dulu, isi bunyi kalau di itu ada Oh. oh no, no, no, no, no, no, no. udah oh, sempat kabur ke anjir. Telat tuh. Ato. Dinding gua, aduh, Orang gua nggak mati. Nggak bisa dihidupin, gua nggak ada item Tuh, tuh, tuh lu tuh, gua nggak ada item Awas, oti oti oti oti kabur, kabur ot, kabur ot, ot, ot, ot, ot, Aduh-duh ot, mati ot, ot, ot, ot, Hengon, <laughs> hidupin hasil gitu, loh, nggak ada. Panah-panah. As oti, oti, oti, oti, oti, oti, oti. Oh, oti ya. Huh. Hidupin <laughs> dong, hidupin, hidupin, hidupin. Eh, eh, <laughs> eh bangun ke heal sendiri. Nice. Ah, <laughs> kapan ini? Revive Ashton. Coba cari tuh si Fendi di mana caranya. Udi, Udi, Udi Beding gue, mati gue juga Eh Emang susah ya? kita ini. noob Ya. Lah, Oh sakitnya gila. yang kecil-kecilnya masalah banget. Dengerin bunyi, dengerin bunyi. putih udih, Hai, hai, hai, bunyinya pada lagu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, udah hai, udah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ulti ulti iya, gue liat-liatnya, gue mana sih, pasti? oh itu minion juga bisa membunuh minion aja putih, putih, putih, putih puti, puti, puti ya itu aja, lari aja, lari, nonstop, pengen ya, gitu. oh, ya, penginggup eh, padahal gue mau sosnya oh itu dia. Puti, Oh, kembali tuh. Uti, uti, uti, uti. bro. Mana sih. Oh, itu. Di atas, di atas. Atom. gua, gua. Uti, uti, uti, kirim, harus pakai tui, oti oti oti, oh minion oti, out Hmm. mana sih? Dikit lagi, dikit lagi lihat di ya. Dah, mati Oh, itu bukan. Eh. Iya, kayak percobaan ya. Tiga. Lumayan, bos. Dapat apa tadi? Atau baju mati eh di sini? Enggak eh? tadi udah dapat kita apa gitu. Bukan baju, coba bukan. Ah, ada apa-apa? Tadi kan ada sesuatu, nggak sih? Iya, tapi bukan. Oh, mod apa ya? Coba, um, With mod. Coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, Ih, ri se ntar deh recording-nya apa. Yuk kita selamat kali ini. ini. Lihat map. Exit di mana itu? Sini. Oh ini ada jalan turun. Yo, itu bingung. Cerdem <laughs> tuh. M, gak oh, bisa. Oke, oh, iya. kira ini fast traveling. Di, kau dorong orang dik? lu bleeding aja dik. Iya, nggak tahu gimana heal nih. <tuh> eh. Masih bleeding gua. <tuh> gak tahu gimana caranya. Ini? Dragon Mas, Links. Gue masih nggak ngerti ini sama game -nya kok map-nya banget anjir. Dari atas tiba, tiba ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi makin dalam. Objektifnya itu apa nggak tahu am. Bingung kan. Sudah jenis Tanya jenis. aja kali nukteing. Nah, keluar Duh, gue berdarah tuh lihat tuh. Iya. Tuh nggak apa apapun ya shotgun juga enggak. Tadar. Di sini siapa tahu hilang semua. Armour. Efeknya. Iya, mesti dicek semua ini. Tapi ini kayaknya beneran deh. Daerah map yang baru dibuka ya. Iya. Ini. iya. Menteri kita nggak bisa kesini. Pegang satu Pegang batu. Ya yeah, akhirnya. You have enough resource to create a weapon mod. Return to War tiga and physics. Cabe. Cabe. <laughs> oh ini fan bener fan kita harus load dungeon buat ngebuka ginian doang anjir Ini awal <laughs> Udah gila Ini yang awal Gimana ada musuh lagi? Musuh mah.. Musuh mah ma ngerespawn kayaknya oh Tapi di map mapnya udah udah export kayak gini eh, ini kuat tuh Baku? Di babaku Nih udah share Suruh kemana anjig? Hmm ke bawah tuh, dudet gara yang tadi dari safe house ke bawah ke selatan tuh arah tengkorak ya. ke eh, mana jancok? itu udah jalan. ini yang safe house yang ada batu ada baget bu. check poin. tadi gua, gua bilang iya, kau yang tadi kau yang kelu itu balik lagi ke yang awal tadi kita main. jadi bilangnya safe house. bingung, gua liat tadi asal nggak masuk safe house. di sini ada safe house, poin sama aja. wih atau fes ha eh nata fes Eh, gue gitu dong lebaran crystal. Terus okay? gua thread point thread dulu okay. deh. Point pointnya naikin gak deh? Itu bukan ada tempat ada besar. Teamwork apa nih eh, teamwork? Teamwork range nggak tahu apa? Nggak tahu. Figure dulu dah, figur. Figur penting, lah figur figure penting aja sama samina tujuh tujuh lah figure. oh iya Figure sama endurance gua tujuh tujuh oke mana itu kanan untuk kiri kiri lah bukan kiri dibentuk eh bentuk kanan deh salah Iya, keren. Hai, hai, mau Hai, hai. Hai, hai. Hai, ada suara monster sih di kanan oh ternyata, dia gerak. the hell No no no mine mine mine. <laughs> Bunyi oh iya, apa nih itu? teriak. gua dengar apa-apa. Oh shit, don't like this. Iya suara yang. Eh, uh, uh, kayak Aristo, di mana nih? dia atas kah? <laughs> itu, kan bener? Ada sih ngebling ya, strike ya lu tok. Oh, uh. the, oh the like like ya. Amo box, wow. and at this point I don't. I'm not even sure how to use ammo box bu bu bu bu bu bu bu tidak, tidak, bisa kau putrakan lagu tentang bi bu bu maksudmu bi bu bu bu bukan what? di bu iya itu punya apaan sih ada Warna yang gitu <laughs> Ini gitu. ya, stamina cepet Temu... habis deh ya, Yah shit mentok Oh enggak Masuk ke gudang kayaknya nih nih gudang Eh bukan Kayak bang gitu Bentar, Eh bukan saat kayak Subway, kita. ini Subway Let's go, mana keretanya? Di bawah Kita ke pintu cahaya dulu Pandurut Madar Eh, halah pencet, halah pencet, halah pencet, jangan, jangan pakai, hampir aja Mau apaan? Gua pake Q tadi gue pencet Oh ya. nah, Q nya apaan? Oh, darah Mampus dipake sama Resto Maha gue pencet <laughs> buang-buang tapi tiap, tiap pindah map dapet tiga lagi sih atau coba ya, cari stop kalau yeah. stop cuma dapet dua bukan itu berapa berarti tiap checkpoint hmm. berapa toh uh, gua dua tuh kan checkpoint oh, nih habisnya tiga oh, udah aduh tiga kan saja. tiga kan Gala, tiga, yuk, sendirian. tiga dulu, balik dulu Bisa di upgrade? Eh, bisa oh, bisa upgrade tas, jadi pelurunya bisa banyak Mau oh, baik dulu? ah Bisa upgrade tas? No entering chapel station Oh, ada Ini suara me jamur merah ya. Ada suara ker Oh, Itu dari ya? Muri jam gua Eh Oh, oh, itu ngontok Gak Itu bomb Bung. Bung. Nah, kok, apa kebakaran ya? dia? kok dia? Kok Nah ini musuhnya, musuh, musuh api doang sekarang Kayak kaya lagu bon aso api oi. Tentu ke dekatannya yuk. Oh, dimateng <tSir> wow, ya, sekarang Nampaknya kencang. Oh, oh, kayaknya internet gua kali. Weno tidak bisa membedakan mana yang terkena. Apa teman, nih? Teman, teman, teman. Musuh baru lagi ya? Iya, baru lagi. Oh, berisik ah oh, nggak dikit lagi ya, bro wih oh no apa tidak sial ah. nggak beling kan apa-apa tuh nggak beling internet sehat itu apa oh di atas kelelawar lawar kayak gantung ya dieteh ada toh Ada monk heal sini. Penuh nggak sih? Penuh. Penuh Penuh Penuh skill kayak gitu gimana? Atau gue healer? Oh, gua ada skillnya rubah bom. Os nah. bom. Kayak gitu, <coughs> Yang duduk mulu, aku ku ah, ah, hm. dia connection loss. Gua udah masuk ke lagi dong, dari Fendi di publik. bom tubuhnya kayak gituan, tapi nggak kelihatan anjir. Ada suaraan jadi gitu, atas. Juga cikalawar itu yang tadi. Ini mau saya cari pertemuan, musafir. Oh itu tuh bukan bukan, bukan lo kebakar, bukan musafir itu. Sembarannya dari? gua gue bisa main Eh, ini sudah Ah, Wapping for all player Kayak mesti checkpoint dulu kali ya? ada udah backlight apa? Di depan nih belakang Belakang kayaknya, tadi kan ada ya? Belakang Depan aja tambuh Emang ada dekat Masih jauh kayaknya emang over. lah, yang depan juga Dari mana busunya? Kudu demi sih. Niat apa aja sih? Saya pistol. Atget. Kan? Wah, fan ada ada yang gitu, fan. Coba ada mau tadi? Tebal itu? ouch hop, lo ya kayaknya dia manggil dia. Oh, banget sih. dia yang dia, dia manggil udah dia, tapi dia udah mati dia bisanya aja wiki, lo mati deh keee apa -apa oh. lagi. Gila, harus oh, wow. endic, endic. Dipasar, ya. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, dia oh, oh, ungu-ungu tuh, ungu -ungu tuh. lah, gua lagi heal oh, shit. tar atau kita cepet-cepet kok. Hai. Ouch Ah, anjir. Awas lemparin, awas lemparin, lemparin, lemparin. Nggak, nggak kebangun, dikit lagi tuh Emang Tembak terus Hmm, udah yang api Eh. Udah lah, kita bangunin ini. Seneng okay. dong. Eh. Mana dia? Sana, sana, sana. Eh, okay. gua dapat apa, -apa tadi? Tahu. Tura cincin-cincin. Hari mana? Cek dulu. Pakailah. Udah, udah pakai. Ah, pasti. buat gaming Seru juga nih game. Begitu mau nih so. Dan saya reset teman. rifle gue jelek Kenapa sih kalau mau keluarin jurus? F F sama ini lu pakai jurus indikatornya. Aku sih. kau. Aku gua kalah. belum bisa. Harusnya, berapa menit? Maksudnya, memang apa? Artinya apa, tutup? toh? Oh, ini punya main alat. Out gimana, Bang? Main gua bisa nyaman. Out, tahap. Oh, enggak bisa, gua. Eh, gue lagi nembak Dia ya, arangin Keluar kah? G -G. Kok kebakaran terus nih, gue mau ya, heal, mau heal, mau heal Iya, oh, mau oh, no, no, no. no, no. Kenapa jalan gitu udah tau? Nggak tau internet lu ah oh, Jadi aneh Hey! No. <tuk> <tuk> Pistol. Pistol master! Pistol master! <tuk> Kukul aja, buset depannya Dia kena keback dulu Tuh, tuara Walu oh, dari depan keluar luar ya. Masih ada banyak loh. Aduh ada yang ini dik Aduh sakit Hei babi Gila di geng gue itu care heal dulu. Eh, kill. Ah. ah. abis Tolong yeah. butuh heal. Ah, Enggak hati dia. Ya, sendiri. gua dulu, serah kok di jafu sih? tadi gue mati sini sini gua jangan mati dong waduh being revive thank you Toh, hidupin please hidupin dia ada gua eh pakai adrenalin lu pencet 1 2 3 4 5 6 Anjir. Jagain gua Yaduh, reload dulu Thank you Ah dia beritik, dia beritik Oh udah mati, mati dia Oh reload, kenapa banget? Nggak ada satu nih, wow oh. Tunggu, dulu, Thank you. Ada checkpointnya? Duh, keluar depan. <coughs> oh, udah. Hmm, Cuma kan bisa keluar sendiri. Masih bareng-bareng. Tuh, sini doang pada... Leveling Franchise, gila! Ini satu map, bisa satu jam lebih. Anjir! Oke, emang map panjang, kan? Maksudnya enggak harus satu map. Map, oh my god! Masih lanjut juga. Oh, enggak. Ini udah kelar deh. Udah keluar, udah. Coba checkpoint, Checkpointnya enggak ada. Betul, gitu depan. Eh, eh, yeah. katanya yang progress terus, gak? Parpar, enggak. Keluar-keluar kamu Mau balik ke war13 dulu gak? Upgrade atau apa? Atau udahan kalian Iya, balik Baik, Baik lu deh War13 Eh, pencet Quit, quit Didorong apa? lagi Udah, <laughs> kita udahan dulu udah Udah 1 jam setengah, 1 jam nih. Upgrade dulu upgrade dulu Aku gak dirik ya, rigs Sebotak. Itu buat armor, weaponnya satu lagi yang jauhnya. Download do dulu ya. Mas cabe. Update, uh. update weapon dulu. Ayo udah sana udah. Terima kasih. Baik to, thank you. Oh. Bisa beli gak? Sebenarnya oh, dia cuma bisa ngelainin satu orang hey. dalam satu. Jadi beli play for over. Dia cepat nggak lo? Udah, dia dapat. Dia cuma jual iron, lu, lu, lu butuh iron emang. Jual apa ini? Jual apa? Itu jual apa? RPS apa sih RPS? Duh, enggak tahu ya. Aduh. <laughs> Battle with... Oke, okay, ada revolver kayaknya bagus. Cobain aja dulu. Mm -mm. RPS apa anjir dia bilang RPS? The hell. Enggak Magazine CM si cuma 30 nangis. Oh, hmm. Ya. Oh, itu right, dia. mau kalau itu. Apa nih? Full Battle with 200 health plus agro enemies. Ah, jadi itu jadinya tondong. You're here. Hotshot. Keep moving. 60,5 <laughs> Gila, skrap, skrep, skrep, itu banget ya skrep, skrep, skrep, skrep, skrep, skrep, skrep, skrep, 5,2 skrep, skrep, skrep, hunting rifle bisa skrep, skrep, skrep, skrep, skrep, kan? Oh skrep, skrep, skrep, skrep, skrep, skrep, skrep, lebih kecil skrep, skrep, skrep, tapi, critical the call hitnya lebih gede 5%. Hmm. Shotgun gede banget, ini damage-nya 130. Ya, lah, radio seat-nya lah, cok. <coughs> Believe in the sini. Seru sih. Coba atur keran, gue mau lihat. Bentar Ini kode gue apa yang beda cuy Kita semaknya itu Dah tuh Crosshair nya juga beda ternyata ya revolver sama yang Haaa ah di web eh coach gun coach gun tuh yang elu bukan sih? Enggak. Gua namanya lu, itu. Lu, lu, lu, ta lu tadi ngomong eh, iya coach, yang... coach gun itu dia yang gua kasih air. Oh, suka. Oh, scrap hachet ya. Shotgun ini uh, bisa nggak ya beli ya? Nggak oh, tahu deh Bagus sih punya gua 112 damage-nya. Gua tuh beli shotgun bisa nggak ya? Kok bisa sih blow on? Ih, bisa <laughs> bisa pakai coba tembak, Ih, gua pakai shotgun ini shotgun Di Aristo shotgun gede itu 120 anjir Eh 130, hmm. one shot, bisa jadi kita bisa oh, nggak nggak harus satu, aduh, bro, oh, take care my friend, oh. ah good, ah, but... beli rifle, kayak pembeli Shotgun kayak bisa semuanya. Yeah. RPSnya nya atau apa ya? rps itu apa ya? Gue nggak tau. Tuh, ya, udah, udah, kah? I got waduh, to do. Sakit waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, Sakit waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, setengah waduh, waduh, Coba shotgun ke headshot gua. Jangan sakitnya shotgun. headshot, headshot. Masih gitu dong. GG saya segitu kurang. Enggak nggak terlalu sakit. Kita aman. kita tebal sih. Armor, update, oh bisa upgrade, bisa diupgrade. Jangan dibunuh juga abang. <laughs> Oh aku dia pakai Iron Iya yeah, memang Oh ya pun juga pakai Iron tadi Nah udahlah aku yang stream dulu, thank you guys sudah udah nonton Jangan lupa like, comment, subscribe kalo kalian suka Dan cobain mainnya ini kalo misalnya waktu itu kalian Klaim free di Epic Games Store ini keren banget gamenya Biar kayak RE versi co-op dan lebih rusuh Dan tidak horror pastinya. So mm. Bye